Salam sehat untuk kita semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya mau sedikit review tentang motor PCX keluaran dari honda yuk kita lihat yuk apa yang baru dari pgx -nya, untuk yang PCX 2020 dia gold guys sedangkan untuk yang barunya, tipe barunya untuk yang 2001 itu dia hitam nah kita, kita ke belakang nah ini untuk tulisan pcx nya dia serasi, senada dengan warnanya rodanya itu gold, sedangkan yang barunya dia silver bagus juga kok untuk pelemnya sendiri tetap hitam untuk roda belakang ya dan untuk belakang ini terdapat perbedaan yang sangat mencolok tapi dua-duanya tetap oke okay nah perbedaannya di yang ini untuk merahnya ini untuk lampunya yang yang terbarunya seperti ini sedangkan yang 2020nya dia ini keluar lebih panjang nah yang ini ke dalam itu untuk lampu belakangnya cara hidupnya ah. pencet dulu guys terus diputar pencet dulu itunya kunci remote ya Sekarang saya mau tunjukin gimana cara buka bagasinya. Simak ya. ya. Tinggal dipencet aja. Gitu ya. Kita unboxing motor barunya. 2021 PCX ini yang didapat. Ini tempat plat nomor helmnya coba lihat. Bagasinya gede ya. Oh kayak helm mainnya. Ganteng ganteng ganteng. buku garansi eh bukan sekarang buku garansinya model manual digital book. ya tetapnya manual book apalagi deh ini dapat poli dua poli apa itu ya kunci-kunci Bo -bo -bo. mobil Bobo Boy kabel oh, rem ini dapat kuncinya terus safety anunya apa ini? rem cakar masih dapat, itu apalagi sudah ya kondisinya juga, ini bisa dicantol di situ, gede loh boxnya. Ada pelan. Kartu garansinya nanti katanya disuruh download, jadi digital. Download aplikasi apa kemarin makna apa apa ya nanti di itu. Jaketnya, oh bisa dikasih sini kunci Jaketnya bareng itu BPKB STNK satu minggu ya satu minggu setelah ini STNK-nya kalau jaket sebulan setelah STNK cukup gede loh bagasinya. nya masih longgar, awas dijepit adek. ujungnya beda ya, ini yang terbarunya 2021, pintu yang 2020 yang baru udah chrome, yang ini ini tidak chrome, hitam semua do. untuk bagasinya yang tipe yang lamanya dia uh, ada skatnya ya kalau yang tadi kan uh, loss gitu ya jadi lebih besar yang barunya tapi ini besar juga sih ini ada hitamnya untuk yang eh apa ini putih ya ini review dari saya untuk PC Honda 2021 dan 2020 terima kasih yang sudah tonton dan jangan lupa subscribe-nya